Mantap teman-teman Seperti biasa Kita bersihkan Mobil truk pasir Teman-teman Mantap Oke Sebelum itu markimul teman-teman markimul mari kita mulai Mantap Siap Yang kuning dulu teman-teman ayo kita bersihkan teman-teman. Susah sekali teman-teman. Mantap. Lihat teman-teman. Kita menemukan induk kura-kura teman-teman. Wadidau. Mantap betul lihat teman-teman. Muih. Oke, kita simpan teman-teman. Apa yang ini teman-teman? Wow Lihat teman-teman Kali ini kita menemukan mainan bagus semua ini mah Mantap Ini katak teman-teman Wadidaw Tidak ada dinulain mah teman-teman Mantap Oke kita cari lagi Wadidaw Lihat teman-teman Kita menemukan apa ini teman-teman Betul, yang ini bayi kura-kura, teman-teman Mantap Oke, kita simpan, teman-teman Mantap Wow Lihat, teman-teman Wow Kita menemukan ikan paus, teman-teman Mantap Wadidaw, keren sekali, teman-teman Oke, okay, kita simpan Siap. Oke, okay, kita bersihkan teman-teman Mantap Wah, wow, lihat teman-teman Langsung bersih Mantap Oke okay. Kita gaskan yang warna merah teman-teman mantap ya, kita bersihkan teman-teman wah lihat Wow wow lihat teman-teman wadidaw apa yang kita temukan nih teman-teman wow keren sekali ini mobil pemadam kebakaran teman-teman mantap Wah, keren sekali oke kita simpan teman-teman kita ambil lagi mantap wadidaw teman-teman lihat yang ini warna pink mobil ambulan teman-teman mantap Langsung saja kita simpan Dekat mobil kebakaran Mantap, kita ambil lagi Wow, lihat teman-teman Keren-keren semua Yang ini mobil polisi teman-teman Mantap Kita simpan Oke Apakah masih ada teman-teman? Masih ada Wow. Lihat Yang ini mobil apa teman-teman Betul Yang ini mobil beko Teman-teman Mantap Apakah bisa dipencet Bisa teman-teman Mantap Wadidaw Hari ini kita menemukan Mainan bagus semua Oke kita bersihkan teman-teman Mantap teman-teman Lihat dong guliran airnya langsung membersihkan Ruk pasir kita teman-teman Mantap Kita gaskan Mobil yang warna Biru teman-teman Mantap Oke Kita gali teman-teman Wadidaw Lihat Lihat teman-teman Wow Keren sekali Kita menemukan ikan dori Teman-teman Wadidaw Mantap Kita simpan teman-teman Ah Mantap betul Kita ambil lagi teman-teman Oke kita dapat lagi teman-teman Wow Mantap Ini ikan badut teman-teman Si Emo Wadidaw Mantap Kita simpan Oke Kita cari lagi Wow Lihat teman-teman Wadidaw Apakah kalian tahu ini kan apa teman-teman Betul Ini kan pari teman-teman Mantap Kita simpan teman-teman Oke Kita ambil lagi teman-teman Wadidaw Lihat teman-teman Wow, Kita menemukan ikan hiu Teman-teman Mantap kita simpan di sini, teman-teman. Oke, kita bersihkan. Wadidaw, mantap! Langsung bersih, teman-teman. Mantap! Oke, siap pokoknya, teman-teman. Kita gaskan mobil yang warna hijau, teman-teman. Mantap! Wow ini susah sekali teman-teman ngambilnya Wow Lihat teman-teman Apa yang kita temukan Betul ini dino teman-teman Mantap Langsung saja kita simpan Oke okay. Lihat teman-teman Kita menemukan dino lagi Yang ini agak panjang lehernya Mantap. Kita simpan teman-teman. Nah, kita ambil lagi ya. Mantap. Wow. Yang ini agak besar teman-teman, lihat dong. Tuh. Si leher panjang teman-teman. wadidaw waduh teman-teman. Oke, kita simpan. Wah. Kalau yang ini Apa teman-teman Coba lihat Benar Ini tirek teman-teman Kalian pintar sekali Oke kita simpan Mantap Nah Kita menemukan apa lagi nih teman-teman Iya Lagi-lagi Kita menemukan tirek teman-teman Wow, yang ini warna orange. Mantap Kita simpan teman-teman Oke, kita bersihkan Mobil truk pasir Mantap Wow Lihat teman-teman Airnya deras sekali Mantap Pokoknya teman-teman Oh, langsung bersih Teman-teman Mantap Lihat truknya sudah pada kosong, dan ini hasil mainan yang kita temukan. Teman-teman, mantap! Oke, kalian jangan lupa subrek ya, teman-teman, biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Mantap!